Baru sama mengerti Susah untuk saya imbali sekarang sudah berbeda Seti sama macam dulu lagi Sekarang saya didengar bertahan atau berhenti Daripada nanti Saya rasa sakit ulang kali Biar saya pergi Oh sifat baru I'm But